Sudah rasanya air mataku berlalu banyak sudah yang tertumpah menangis merah tapi buruk nasiku nasib buruk seorang tunawisma. Langis bah.